Oke, okay, kita kedatangan paket nih. Paket <tuh> modul up. Halo, selamat sore. Uh, hari ini saya akan melakukan pemasangan modul untuk up jendela mobil kali ya. oke saksikan terus video ini jangan lupa untuk like comment and subscribe di pojok kanan bawah out. posisi semua sebelumnya Ini dulu bautnya itu kita lepaskan modulnya ada ya, Lepas. Lalu kita pasangkan modul ini yang akan kita pasang di sini. Jadi seperti ini. Satu dipasang di sini. dan satunya pasang di oke ini hasilnya iya ternyata modulnya berhasil oke itu aja untuk kali ini masakan modul up di Mobil kalian, ya. terima kasih.